dan untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya dengan jarak sasaran hingga mencapai 80 meter. Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 3 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Dan untuk pengisian angin senapan ini, menggunakan sistem pompa PCP yang bertekanan tinggi hingga mencapai 3000 sampai dengan 3500 PSI, yang mampu menghasilkan uji power besar hingga mencapai 900 sampai dengan 1100 FPS. Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di bagian yang tengah senapan angin. Nah kedua visir ini sangat membantu sahabat bediler yang hendak mau berburu dengan jarak jangkauan kisaran 60 sampai dengan 85 meter dan untuk grendel dari senapan angin ini e, terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler jadi untuk e, jadi semakin banyaknya tarikan maka semakin besar pula untuk uji powernya dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Dan untuk di belakang popor senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu Yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu Dan untuk popor senapan angin ini lebih berdominan ke warna hitam ya sahabat bediran Tetapi masih ada balutan sedikit dengan warna coklat Nah mungkin uh, itu saja ya sahabat bediran untuk ulasan dari spesifikasi senapan angin PCP Fusion 27 60 Klasik hitam, Hexagon Plus Manometer Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer. Nah, mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin sebagus ini ya sahabat bediler. Dan bagi kalian yang ingin segera mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Air Rifle. Nah, untuk informasi lebih detailnya bisa langsung